BCDE oke okay, baik langsung hari ini ada kabar bahagia lagi apa sih Bang kabar bahagianya ada puluhan aplikasi pinjol yang ternyata ilegal. Yang mungkin salah satunya hari ini sedang kalian gunakan. Maka fix itu adalah pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Apabila mereka memang tidak mau bernegosiasi. Apabila memang mereka sudah melakukan penyebaran data dan mempermalukan serta memfitnah kita semuanya. Oke, baik. Apa saja sih bang? Langsung aja lah. Oke, ini dia. Kalian bisa melihatnya di belakang layar monitor ini. Oke, rilis Terbaru Jumat 9 September 2022 Berikut ini adalah daftar pinjol ilegal Ternyata puluhan aplikasi ini pinjol ilegal Dan apabila salah satunya hari ini sedang kalian pakai Maka fix gak usah dibayar lagi Apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik dan benar Yang pertama adalah aplikasi bahagia lawan Ada yang pakai aplikasi bahagia lawan dan yang kedua adalah aplikasi Dana Yes dan yang ketiga adalah aplikasi Idana. E di urutan yang keempat adalah aplikasi selamat pinjaman dan di urutan kelima adalah aplikasi tunai pinjaman lanjut untuk di urutan keenam adalah aplikasi pinjaman al dan di urutan ketujuh adalah aplikasi pinjaman petir kemarin ada yang bertanya tentang aplikasi pinjaman petir di urutan yang kedelapan adalah aplikasi cash cash now dan di urutan kesembilan adalah aplikasi easy uang dan di urutan ke 10 adalah aplikasi pinjaman Indah. Lanjut untuk di urutan yang ke-11 adalah aplikasi uang cepat dan di urutan ke-12 adalah aplikasi pinjaman super. Kemarin banyak juga yang bertanya tentang aplikasi ini dan di urutan ke-13 adalah aplikasi pinjaman duit dan di urutan ke-14 adalah aplikasi Pinjaman tunai di urutan ke-15 adalah aplikasi pinjaman dana. Lanjut untuk di urutan ke-16 adalah aplikasi wadah lapak dan di urutan ke-17 adalah aplikasi uangmu. Di urutan ke-18 adalah aplikasi cari dana dan di urutan ke-19 adalah aplikasi dana uang. Di urutan ke-20 adalah aplikasi kantung online. Lanjut untuk di urutan ke-21 adalah aplikasi KSP Bersama Satu Berkah dan di urutan ke-22 adalah aplikasi KSP Karya Jaya Utama Usaha. Oke, di video kali ini aku kembali mengingatkan, setiap aplikasi pinjol yang hari ini kalian gunakan masih berlabel KSP kalian wajib cek and recheck. Apakah aplikasi itu sudah legal OJK atau belum?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 Dan di urutan ke-29 adalah aplikasi pun dipinta Di urutan ke-30 adalah aplikasi dompet buruh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 Danamu. Lanjut untuk di urutan ke-41 adalah aplikasi Kotak koin dan di urutan ke-42 adalah aplikasi Top Payment. Di urutan ke-43 adalah aplikasi Ledana dan di urutan ke-44 adalah aplikasi MUI Diurutan Di urutan ke-45 adalah aplikasi Kotak Maspin. Lanjut untuk di urutan ke-46 adalah aplikasi Kotak Dana dan di urutan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 Di urutan ke-53 adalah Aplikasi super pinjam Dan di urutan ke-54 adalah Aplikasi teman uang Kemarin banyak yang bertanya Tentang aplikasi teman uang ini Dan di urutan ke-55 Adalah aplikasi dana Lanjut untuk di urutan Ke-56 adalah aplikasi Kredit mudah dan di urutan Ke-57 adalah aplikasi Dana now dan di urutan ke-58 Adalah aplikasi Kredit baru di urutan ke 59 adalah aplikasi pinjaman tunai dan di urutan ke-60 adalah aplikasi Pinjam Now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 Nah kemarin banyak juga yang bertanya tentang aplikasi ini Di urutan ke-72 adalah aplikasi Dompet Super Dan di urutan ke-73 adalah aplikasi Pinjam Uang Di urutan ke-74 adalah aplikasi Dana Berkah Dan di urutan ke-75 adalah aplikasi Dana Baguslah Lanjut untuk di urutan ke-76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 Lanjut untuk di urutan ke-81 adalah aplikasi pinjaman 999, dan di urutan ke-82 adalah aplikasi Dana Darurat, di urutan ke-83 adalah aplikasi Dana Pro, dan di urutan ke-84 adalah aplikasi KSP Dana Sumber Rejeki, di urutan ke-85 adalah aplikasi tas kilat. Lanjut untuk di urutan ke-86 adalah aplikasi Hujan Manis dan di urutan ke-87 adalah aplikasi Dana Mapan dan di urutan ke-88 adalah aplikasi KSP Manggis. Di urutan ke-89 adalah aplikasi Dompet Radar. Oke, baik itulah tadi 89 aplikasi pinjol yang terdeteksi yang ternyata adalah ilegal. Yang apabila hari ini kalian telah gunakan dan mendapatkan ancaman Atau mungkin ada yang sudah disebar data Atau mungkin di fitnah ini itu segala macam Gak usah dibayar lagi Sesuai dari instruksi Menkopol Hukam RI Bahwasannya aplikasi pinjol ilegal ini